disini asli dari Bawang Barat jadi saya mau bercabang cabang di Padang Bulan kita buat kawan-kawan yang ada di Padang Bulan repot aja nomor gue ya oke, biasa deh Selamat malam semuanya guys kali ini saya buat video kopi sim, -sim guys ini kopinya asli dari Papa bar guys jadi buat kawan-kawan yang suka ngopi boleh juga dipesan dari saya guys ya ini kopinya guys ya jadi harganya murah guys murah meriah guys harganya Rp25.000 aja guys boleh juga dipesan dari saya guys ya oke okay, suka yang ngopi boleh pesan ya guys harganya 25000 aja guys asli kopi sim, -sim dari papak bar guys jadi buat kawan-kawan yang suka ngopi boleh juga dipesan dari saya guys ya oke okay guys selamat malam semua semoga sehat sehat semua ya guys semoga sehat sehat selalu panjang umur dapat dapat rezeki oke okay buat kawan-kawan semua, jangan lupa dukung terus channel ini bantu subscribe, komen, share jadi terima kasih semua buat kawan-kawan oke, jua-jua